Hai sahabat selamat datang kembali di kanal balijani untuk mengatasi kejenuhan dengan topik serupa maka mulai saat ini tersugi akan mengisahkan kembali cerita epos Mahabharata dari awal yakni ketika raja dusmanta jatuh cinta kepada sakuntala Seperti raja-raja pada umumnya, Dismanta yang tampan dan gagah juga memiliki gemaran berburu. Bedanya, yang ia buru bukanlah rusa atau sejenisnya, melainkan gajah. Berburu gajah lebih dapat memuaskan dirinya yang menyukai tantangan, walaupun sangat berbahaya, di mana percuit yang menyertainya berburu tak jarang menjadi korban amukan gajah yang marah. Hari itu, setelah puas berburu, Raja Dusmanta dan bala tentara yang menyertainya melanjutkan perjalanan guna mencari tempat untuk beristirahat sampai akhirnya tiba di sebuah tempat di mana terdapat sebuah pertapaan. Warga di sekitar tempat itu memberitahu mereka bahwa itu adalah pertapaan Rasi Noa. Raja Dismanta ingin sekali menemui Rishikanoa yang sangat termasyur itu. Maka ia meminta bala tentaranya menunggu sementara ia dan beberapa pengiringnya pergi mendekat. Lingkungan pertapaan Rishikanoa sangat asri dan bersih. Aneka jenis bunga tampak mekar dan menyebarkan aroma wanginya ke sekitar pertapaan. Di sekeliling Pertapaan juga terdapat aneka pohon buah-buahan yang sedang berbuah dan banyak yang sudah ranum. Tak jauh dari Pertapaan mengalir sebuah sungai yang airnya sejuk dan jernih. Di sungai itulah Rishikanwa bersuci setiap pagi sebelum melakukan kegiatan puja dan lain-lainnya di Pertapaan. Sampai di gerbang Pertapaan, Raja Dusmanta minta kepada semua pengiringnya untuk menunggu. Ia masuk ke halaman Pertapaan seorang diri. Tidak ada siapa-siapa ditemukannya di sana selain seorang gadis cantik yang mengenakan busana Pertapa. Mengetahui kedatangan Raja Dusmanta, gadis itu serta merta memberi salam. Namaste Paduka nama hamba Sakuntala apakah yang dapat hamba lakukan untuk paduka Raja Dutsmanta terkesima ia menatap gadis itu sembari berucap Wahai Putri Jelita mana resikan Kanwa yang termasur itu Sakuntala menjawab ayah hama sedang pergi memetik buah-buahan jika Paduka berkenan menunggu, Paduka bisa menemuinya setelah ia kembali. Raja Dusmanta benar-benar telah tercuri hatinya oleh gadis itu pada pandangan pertama. Tanpa melepaskan tatapannya dari wajah Ayusya Kuntala, ia bertanya lagi, Siapa sebenarnya engkau? Putri siapakah engkau dan mengapa tinggal di hutan ini? Sambil tersenyum, Syakuntala menjawab, Paduka, hamba adalah putri Resi Kanwa. Mendengar jawaban itu, Raja Dusmanta merasa ragu. Apa? Resi yang sangat dihormati di jagad ini telah mengubar hawa nafsu? Orang biasa yang menyepuh jalan kebajikan bisa saja lalai. Tapi seorang resi tidak akan membiarkan hawa nafsu menjerumuskannya. Wahai putri jelita, bagaimana mungkin engkau putri Resi Kanwa? Jawablah dengan jujur. Baiklah paduka, akan hamba beritahu asal-usul hamba seperti yang ayahanda resi ceritakan kepada seorang pertapa pengembara yang pernah datang dan bertanya mengenai diri hamba begini ceritanya ada seorang pria sakti bernama Wiswamitra yang tidak puas dengan kesaktiannya agar jadi lebih sakti ia tak henti-hentinya bertapa begitu teguh ia dengan tapanya sampai membuat Dewa Indra khawatir Dewa Indra tahu jika Tapa Wiswamitra berhasil ia akan mampu melengserkan raja para Dewa itu dari tahtanya di kahyangan Untuk menggagalkan Tapawiswamitra, Dewa Indra memanggil Dewi Menaka dan memberinya perintah untuk menggoda Wiswamitra Mendengar perintah yang begitu berat untuk dilaksanakan Dewi Menaka menanggapi Paduka Dewa Wiswamitra adalah seorang suci yang sangat sakti. Selain itu, ia seorang pemarah. Kesaktian dan dendamnya bahkan telah membuat Paduka khawatir. Ini tugas yang sangat berat, Paduka. Dialah yang telah membuat Wasista menderita kesedihan teramat sangat karena anak-anaknya mati sebelum dewasa. Meski ia seorang kesatria, tapi karena menekuni jalan kebajikan, ia menjadi brahmana. Dengan kesaktiannya, dia mampu membakar neraka, bumi, dan kahyangan. Dia juga bisa membuat gempa bumi. Karena itu, bantulah hamba ketika hamba menggodanya nanti. Hamba mohon agar Maruta, sang dewa angin, menyebarkan mewangian dari pohon-pohon bunga di hutan. Saat hamba mendekatinya nanti, hamba mohon dewa angin menerbangkan busana hamba. Dan manamata sang dewa cinta juga perlu membantu hamba. Setelah berkata begitu, Dewi Menaka langsung pergi ke tempat Wiswamitra bertapa. Sesampainya di depan pertapa sakti itu, ia memberi salam hormat dan kemudian mulai merayu. Bersamaan dengan itu, bertiuplah angin, mempermainkan busananya sehingga bagian tubuhnya yang indah tersingkap. Kemudian, angin bertiup semakin kencang dan menerbangkan busananya. Dalam keadaan telanjang, lebih menangkap pura-pura malu hendak mengambil busananya. Wiswamitra tidak dapat mengendalikan diri, ia begitu terpesona melihat keindahan tubuh Dewi Menaka. Ia tergoda dan tidak dapat melanjutkan tapanya. Ia memutuskan untuk menempuh hidup bersama dengan Dewi Menaka. Beberapa bulan kemudian Dewi Menaka mengandung Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, dia pergi ke tepi sungai Malindi di lembah gunung Himalaya. Di sana, ia kemudian melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu ditinggalkannya begitu saja di tepi sungai dan dia melesat kembali ke kahyangan. Bayi itu ditemukan oleh Kanwa. Beliau memungut bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak. Karena burung-burung Sakuntala melindungi bayi itu saat ditemukan, maka ia diberi nama Sakuntala dan anak itu menganggap Persikanoa sebagai ayahnya. Itulah cerita yang pernah Hama dengar, Paduka. Hati Raja Dusmanta tersentuh mendengar cerita itu sampai akhirnya ia berkata, kawinlah dengan kuah Sakuntala. Maukah kau kawin denganku sekarang juga dengan upacara gandaruwa? Upacara gandaruwa adalah paling utama dalam keadaan seperti ini. Srikuntala menjawab, "Maafkan hamba paduka. Tunggulah sampai Ayah Narsi kembali. Sebaiknya minta izin terlebih dahulu. Hamba yakin Ayah Narsi pasti merestui." raja dusmanta yang tidak sabar menunggu lalu berucap menurut hukum penciptaan setiap orang adalah teman bagi dirinya sendiri oleh karena itu dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri artinya dia sendirilah yang menentukan segala sesuatu tentang dirinya maka dari itu engkau dapat merestui dirimu sendiri dan ketahuilah di dunia ini ada delapan jenis perkawinan. Manusia pertama manu telah merumuskan delapan jenis perkawinan lengkap dengan tata upacaranya. Cara Gandarwa adalah yang paling cocok untuk pesatria. Jangan takut dan jangan ragu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Semoga engkau pun begitu. Kabulkanlah permintaanku Dan kita kawin sekarang juga Di desa seperti itu Sakuntala berkata Jika cara itu dibenarkan oleh agama Dan jika benar hamba berhak Membuat keputusan untuk diri hamba sendiri Maafkan hamba paduka Ada syarat yang harus paduka penuhi Hanya ada satu syarat yang perlu paduka kabulkan Yakni Anak yang akan hamba lahirkan, hendaknya kelak menjadi pewaris tahta kerajaan. Jika Paduka Raja menerima syarat ini, Hama bersedia kawin sekarang juga dengan Paduka. Tanpa banyak pertimbangan, Raja Dusmanta menjawab, Baiklah, akan kupenuhi permintaanmu. Aku bahkan bermaksud memboyongmu ke istana setelah kita kawin. Sebagai permaisuri sudah sepantasnya engkau tinggal di istana. Raja Dusmanta dan Sakuntala akhirnya melangsungkan perkawinan dengan upacara Gandarwa. Mereka bergandengan tangan mengelilingi api suci sambil mengucapkan mantra-mantra. Setelah itu sahlah hubungan mereka sebagai suami istri. Tenggelam dalam keasikan memadu asmara, Dusmanta berulang kali berjanji kepada Sakuntala bahwa ia akan mengirim seorang utusan untuk menjemputnya. Dilukiskannya pula bagaimana Sakuntala akan dikawal sepasukan prajurit kehormatan dalam perjalanan menuju istana. Setelah mengubar janji dan puas memadu kasih, Raja Dusmanta meninggalkan Sakuntala dan kembali ke istana. Tak lama setelah Raja Dusmata pergi, Kanwa tiba di pertapaannya. Shakuntala yang merasa bersalah tidak menyongsong seperti biasanya. Namun, dengan kesidihannya Kanwa tahu apa yang telah terjadi. Ia memandang putri angkatnya sambil tersenyum dan berkata, Anakku, aku tahu kau sudah kawin secara diam-diam dengan seorang lelaki. Jangan khawatir. Itu akan menghancurkan kebajikanmu. Upacara perkawinan Gandarwa antara seorang wanita yang bersedia dengan seorang laki-laki yang mencintainya adalah salah satu upacara terbaik di antara cara-cara ksatria. Raja Dusmanta adalah laki-laki yang baik dan berbudi luhur. Engkau telah menerima dia sebagai suamimu. Anak laki-laki yang akan kau lahirkan akan menjadi pemuda yang kuat dan termasyur di jagat ini. Dia akan dikaruniai kesatian yang tak terkalahkan. Dia akan menjadi raja di raja dan punya berlaksa bala tentara perkasa. Syakun bersimpuh di depan Resi kanwa dan membasuh kakinya. Kemudian sambil menatap buah-buahan yang dipetik oleh sang Resi, Shakuntala berkata, hamba mohon ayahanda resi berkenan merestui laki-laki yang telah hamba terima sebagai suami. Demi kau anakku, tanggap resi Kanwa. Aku merestui Dusmanta untuk diri sendiri, Apa yang kau pinta? Shakuntala ingin agar keturunannya dengan raja Dusmanta kekal sampai akhir zaman. Karena itu ia mohon restu kepada Sikanwa agar raja-raja keturunannya tidak pernah kehilangan kerajaannya dan selalu termasuk namanya.